Bandar Udara Internasional Syamsudinor atau Nur International Airport adalah bandar udara yang melayani Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Letaknya di Kelurahan Syamsudinor, Kecamatan Landasan Olin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Atau 30 km sebelah tenggara dari pusat kota Banjarmasin, kota terbesar di Kalimantan dan terletak 10 km barat dari pusat kota Banjarbaru. Memiliki luas area 257 hektare. Bandara ini mulai beroperasi pada tahun 1936 dengan nama Lapangan Terbang Bolin. Pada tahun 1975 bandara ini resmi ditetapkan sebagai bandara sipil dan diubah namanya menjadi Bandara Syamsudin Noor. Pada tahun 2011 Bandara Syamsudin Noor meminyal domestik dengan luas 77.562 dan dapat menangani 7 juta penumpang. Salah satu di depan terminal yang mampu menangani pesawat berukuran sedang yaitu Boring 737-400 dan satu di terminal yang baru mampu menampung a A330-300, Boring 747-400, dan Boring 787 Dreamliner. lain. Kali ini, Ibu Jari akan mengulas sejarah Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor. video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Bandara ini dibangun kembali pada mulanya oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tahun 1944. Terletak di sebelah utara Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 25. Kecamatan Landasan Uling Banjarbaru Tepatnya pada posisi koordinat 3 270, 114, 450 E Serta pada masa itu hanya memiliki ukuran landasan panjang 2220 meter Dan lebar 45 meter Berakhirnya, masa pendudukan Jepang ditandai serangan Belanda yang meningkat sehingga bandar udara, yang dibuat Jepang hancur lulu-lantak dibombardir oleh tentara sekutu. Kemudian, pada tahun 1948, landasan tersebut direnovasi oleh Pemerintahan Pendudukan Belanda atau NII. CA dengan pengerasan landasan udara dengan fondasi batu setebal 10 cm. Setelah sekian lama dipakai Belanda dalam perkuatan armada udaranya, akhirnya pada tanggal 1961 Belanda jatuh ke tangan Indonesia. Itu terbukti saat pengakuan Belanda dan dunia internasional kepada Kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pengelolaan lapangan terbang Ulin kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah atau Dinas Pekerjaan Umum. Dan pada pemerintahan RI, khususnya Departemen Pertahanan Udara dalam hal ini TNI. Kemudian pada akhirnya, pengelolaan ini dilimpahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan Jawatan Penerbangan Sipir. Dan inilah suasana Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor saat ini. Selasa 22 Februari 2022